Wajah tiga penguasa surgawi, kaisar pertempuran, penguasa naga dan orang tua iblis salju, telah menjadi agak suram. Mata mereka terpaku pada sosok tenang di kejauhan yang berdiri di udara. Sebelumnya, tidak ada dari mereka yang bisa melakukan apapun terhadap sosok itu. Ketiganya bertukar pandang, dan melihat kuburan dan ketakutan di mata masing-masing. Tidak peduli seberapa enggan mereka, setelah pertukaran pukulan sebelumnya. Mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kekuatan yang dimiliki oleh pria ini dari pesawat yang lebih rendah yang berdiri di depan mata mereka, telah melebihi milik mereka. Jika itu satu lawan satu, akan sulit bahkan bagi Battle Emperor yang tak terkalahkan untuk menang. Mari lakukan bersama, Battle Emperor menyarankan dengan suara rendah, sementara matanya tertuju pada sosok lindung seperti elang. Meskipun reputasi trio akan menderita jika mereka bergandengan tangan, dia tidak fleksibel. Memilih untuk dengan keras kepala menghadapi lawan seperti itu sendirian. Bahkan ketika tahu bahwa dia tidak akan cocok untuk yang terakhir, tidak berbeda dari mencari kematian. Dengan demikian, pertempuran kaisar rasional segera memilih untuk bekerja dengan dua lainnya. Ini juga sesuatu yang ada dalam pikiran naga Sovereign dan Snow Devil Old Man. Karena itu, setelah mendengar kata-kata Battle Emperor, mereka mengangguk dengan ekspresi suram. Bas-bas, fast spirit power terbuka dari tubuh trio pada saat ini, berubah menjadi tiga siluet besar di belakang masing-masing. Saat siluet raksasa menghembuskan nafas, godaan kekuatan roh mengamuk. Itu pemandangan yang sangat mencengangkan. Ketika tiga siluet raksasa muncul, ekspresi para ahli sukuai spirit jauh berubah. Dan mereka tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan suara rendah. Tiga raja telah mengaktifkan teknik avatar Sovereign Ultimate. Ketiga tuan itu akhirnya akan menyerang secara nyata. Mari kita lihat bagaimana orang itu bisa menahan serangan mereka kali ini. Petik 2. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan mereka? Bagaimanapun. Ini adalah gabungan amarah dari tiga penguasa surgawi. Tidak peduli seberapa kuatnya dia. Dia tidak mungkin menghadapi mereka bertiga sendirian. Petik 2, bisikan menyebar di antara para ahli suku Roes. Jelas bahwa aura luar biasa yang dilepaskan oleh tiga avatar Sovereign Ultimate telah sangat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Yang terhormat, kamu memang luar biasa. Namun, bagaimanapun juga, kami telah memberikan janji kami kepada Ice Spirit Ancestor. Karena itu... Kita hanya bisa bergandengan tangan hari ini dan membujukmu untuk pergi. Naga Sovereign menatap Lindong dan berbicara dengan suara yang dalam. Sebagai anggota suku naga, dia memuja kekuasaan. Jadi, meskipun Lindong di sisi yang berlawanan, kekuatan besar yang dimilikinya masih mampu memenangkan pengakuan dan penghormatan Naga Sovereign. Bahkan riak sedikit pun bisa dilihat di wajah bertekad Lindong. Ini karena tidak ada yang bisa menghentikannya, sebelum dia melihat wanita di dalam hatinya dihidupkan kembali sekali lagi. Kalau begitu pergi ke depan dan menyerang, kata Lindong, suaranya mirip dengan gunung yang tinggi, sementara tubuhnya tampak menjulang di atas mereka. Bahkan delapan angin tidak akan menggerakkannya, Battle Emperor, Snow Devil Old Man, dan Dragon Sovereign bertukar pandang, tanpa kata-kata yang tidak perlu tangan ketiganya dengan cepat membentuk segel. Pada saat yang sama, siluet raksasa di belakang mereka juga menampilkan segel yang serupa. Gemuruh, kekuatan roh tanpa batas berputar dan melonjak. Pada akhirnya, itu bertemu dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tiga set riak kekuatan roh yang menakutkan bergelombang di seluruh area, bahkan menyebabkan udara bergetar. Siapapun dapat mengatakan bahwa serangan yang disiapkan oleh trio adalah teknik pamungkas yang kuat. Lindong berdiri di langit yang jauh, ekspresinya mirip dengan sumur kuno yang tak berdasar, dan seolah-olah dia tidak menyadari serangan menakutkan ketiganya. Namun, cahaya terang samar-samar melintas di pupil matanya. Ini, angin liar melolong, sementara daerah dalam seratus ribu kaki manusia iblis salju diselimuti oleh kepingan salju. Matanya berangsur-angsur menjadi putih, dan beberapa saat kemudian, segel yang terbentuk oleh tangannya tiba-tiba membeku. Angin bunuh ilahi underworld dunia beku, teriakan terdengar dari tenggorokan manusia iblis salju. Kidingin ekstrim memancarkan siluet raksasa di belakangnya tiba-tiba membuka mulutnya, dan suara melolong muncul. Orang hanya bisa menyaksikan angin hitam pekat yang dingin dan kental bercampur dengan kepingan salju terbang maju. Bahkan udara membeku di dimanapun angin hitam kental ini lewat, seolah-olah dunia setelah telah turun, dan semua makhluk hidup di dalamnya akan membeku dan disegel. Sementara itu, raungan naga yang memekakkan telinga meledak dari naga raksasa seperti siluet di belakang Dragon Sovereign, dan cakar naga yang terkatup rat tiba-tiba terbang maju. Gelombang emas berdesir keluar, menghancurkan segalanya sebelum itu. 9 Lapisan Kekuatan Naga Sejati Gelombang emas menghancurkan area seolah-olah berisi kekuatan pemusnahan. Semuanya berubah menjadi ketiadaan di mana itu berlalu. Siluet raksasa di belakang Battle Emperor berkedip-kedip di dalam dan di luar keberadaan. Ketika tentara yang teratur muncul di dalamnya satu persatu. Niat pertempuran melompat ke atas, berlari keluar dari bagian atas kepala avatar Sovereign tertinggi dan meroket langsung ke langit. Niat pertempuran bergolak sebagai segel emas besar yang terbentuk di dalamnya. Segel emas memancarkan gelombang niat pertempuran melonjak. Dan seolah-olah teriakan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya bergema di dalamnya. Kekuatan seperti itu bisa mengguncang semesta. Battle Emperor mengangkat kepalanya. Menatap segel emas raksasa saat dia menghembuskan napas dalam-dalam. Segera setelah itu, dia dengan ringan mengangkat telapak tangannya. Dan berkata dengan sikap acuh tak acuh, sembilan surga bertempur segel dewa, pergi. Berdengung, suara berdengung keluar dari segel. Detik berikutnya, itu langsung merobek kekosongan, membawa serta niat pertempuran tak terbatas. Saat turun ke awan hitam seperti lindung yang tak menyenangkan. Di depan lindung adalah angin hitam kental. Di belakangnya ada gelombang kejut emas dengan kekuatan pemusnahan. Dan di atasnya ada segel emas. Jelas bahwa semua jalan mundur telah disegel. Selain itu, siapapun bisa melihat bahwa trio kaisar pertempuran telah menggunakan kekuatan penuh mereka saat ini. Serangan seperti itu berkali-kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Orang itu pasti akan dikalahkan kali ini. Mata para ahli suku Roes sangat fanatik. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Sovereign spiritual surgawi kelas dapat bertahan tiga serangan mengerikan ini. Gas yang berisi perasaan melepaskan kemarahan seseorang berbalik ke Lindung satu persatu. Namun, banyak ahli suku Roes bingung untuk mengetahui bahwa mantan Ice Spirit tidak bergerak sama sekali bahkan dalam situasi ini di mana ia dikelilingi oleh tiga serangan. Apakah dia takut bodoh? Beberapa orang dengan tebakan menebak, di bawah perhatian banyak tatapan mengejek itu, Lindung akhirnya pindah. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Ketika dia menatap tiga serangan yang mendekat dengan ekspresi yang tidak berubah. Selanjutnya, matanya perlahan tertutup. Tindakannya mendarat di mata trio Kaisar pertempuran. Menyebabkan mereka mengerutkan kening. Apakah dia benar-benar akan menyerah? Ketiganya bertukar pandang. Fakta bahwa mereka dapat mencapai tahap ini secara alami berarti bahwa tidak satupun dari mereka adalah individu yang bodoh. Terlepas dari apakah Lindung berniat menyerah. Mereka tidak akan menghentikan serangan mereka. Eh, namun, ekspresi mereka tiba-tiba berubah pada saat ini. Mereka telah melihat tangan lindung membentuk serangkaian segel aneh, dan setitik hitam tampaknya muncul di antara tangannya. Bintik hitam dengan cepat tumbuh. Beberapa napas kemudian, itu membengkak seukuran kepala manusia. Pada akhirnya, tangan lindung dilepaskan, dan lubang hitam menyebar di depannya. Menelan tubuhnya dalam proses. Lubang hitam aneh ini diam-diam melayang, saat suara samar muncul dari dalamnya. Melahap simbol nenek moyang, melahap segala hal, lubang hitam berdesir. Dan pada saat ini, tiga serangan bertenaga penuh dari trio kaisar pertempuran tiba-tiba-tiba. Angin kental gelap pekat bercampur dengan kepingan salju adalah pukulan pertama berakhir. Namun, saat menyentuh lubang hitam, menghilang ke keketiadaan. Seolah-olah itu telah ditelan oleh lubang hitam, dan bahkan tidak ada riak sedikit pun muncul. Gelombang kejut emas dengan cepat mengikuti. Namun, ketika masuk ke dalam lubang hitam, yang terakhir hanya menghela sejenak, sebelum kembali ke keadaan tenang. Satu-satunya yang menyebabkan gangguan sedikit lebih besar adalah segel emas Battle Emperor. Setelah itu berlari ke lubang hitam, cahaya keemasan tampaknya berjuang di dalam lubang tetapi benar-benar ditelan oleh kegelapan yang aneh beberapa saat kemudian. Dalam rentang pendek kurang dari selusin napas, tiga serangan mengerikan, yang dapat menghancurkan spirit Great Heavenly Sovereign, tanpa suara dipadamkan dengan cara ini. Ekspresi para ahli suku Roes yang jauh agak membosankan ketika mereka melihat adegan ini. Beberapa detik kemudian, mereka tanpa sadar menggosok mata mereka, Skeptis bahwa mereka telah melihat semacam ilusi. Apakah tiga serangan destruktif. Yang trio pertempuran kaisar telah mencurahkan semua kekuatan mereka. Benar-benar menghilang sedemikian rupa. Ini lelucon. Kan. Seorang pakar suku ice Spirit bergumam. Tatapan mereka tidak bisa membantu tetapi menyapu trio Battle Emperor. Mencurigai bahwa trio sengaja kehilangan pertukaran ini. Ur, di bawah tatapan ini. Battle Emperor. Dragon Sovereign dan Snow Devil Old Man melepaskan rangan lembut, dan darah muncul di sudut mulut mereka. Mereka mengabaikan darah, karena mata mereka saat ini dipenuhi teror ketika mereka melihat lubang hitam yang berputar perlahan di kejauhan. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi mereka jelas merasa serangan mereka benar-benar ditelan oleh kekuatan yang sangat tiran saat mereka mendarat di lubang hitam. Lubang hitam itu berputar, dan sesosok berjalan keluar dari dalam. Lindung benar-benar baik-baik saja Dan bahkan pakaiannya tetap tidak rusak Masih belum ada perubahan pada wajahnya yang tenang dan tekun Dengan mengepalkan tangannya Lubang hitam itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menembus telapak tangannya Dia mengangkat kepalanya dan melihat trio Battle Emperor Meskipun dia tidak berbicara Aura jantung berdebar perlahan menyebar Sebagai ahli suku Ice spirit menyaksikan Lindung berjalan keluar dari lubang hitam setiap kecurigaan bahwa mereka sebelumnya benar-benar menguap. Selanjutnya, terlihat pucat pasi di wajah mereka tanpa sadar. Bahkan kekuatan gabungan dari tiga Heavenly Sovereign tidak dapat menyakiti Lindong. Seberapa mengerikankah individu ini? Masih ada gerakan. Lindong menatap trio sambil berkata dengan nada datar. Dragon Sovereign dan Snow Devil Oldman bertukar pandangan, sebelum mereka tertawa pahit. Kekuatan orang terhormat ini melebihi yang biasa. Kami sepenuhnya kalah kelas. Anggap kita terlalu melebih-lebihkan diri kita sendiri sehubungan dengan masalah hari ini. Petik 2. Ketika mereka berbicara. Keduanya perlahan mundur. Jelas bahwa mereka sudah mengakui keadaan saat ini. Pria di depan mata mereka bukanlah seseorang yang bisa mereka tandingi. Ekspresi wajah kaisar agak jelek. Selama bertahun-tahun ia telah memenangkan setiap pertempuran, menyebabkan kesombongannya tumbuh. Oleh karena itu, perasaan bertemu dengan keberadaan yang kuat seperti lindung tidak diragukan lagi sangat tidak nyaman. Namun, tidak peduli betapa tidak nyamannya itu, dia hanya bisa mengakui kenyataan di depan matanya. Dengan demikian, Battle Emperor hanya bisa mengertakkan giginya dan mundur dengan wajah hijau baja. Namun, saat dia menarik diri, Sepotong es muncul di tatapan lindung saat terkunci pada mantan. Selanjutnya, suara rendah terdengar. Kamu tidak menghormati istriku sebelumnya. Apakah kamu benar-benar berpikir akan sangat mudah bagi kamu untuk menarik diri sekarang? Petik 2. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.